Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi teman-teman Tau semangat Di Sabtu ini Yang perlu Ya yang perlu dilakukan. Sekarang orang juga ada yang komen itu bingung. Saya ini komen bagaimana ya gitu. Apa videonya tonton dulu apa apa komen dulu gitu. Cara praktisnya gimana sih gitu. Cara praktis. Begini teman-teman. Begitu Anda membaca Komentar ya, misalnya ada yang komen, beberapa orang yang komen di komen tersebut, kan ada tuh beberapa channel gitu ya. Anda klik itunya, klik profil, jangan langsung Anda subscribe. Kenapa sering terjadi kalau kita longgol profil kita, klik itu profil itu di situ ada pre, ada menu menu untuk subscribe. Padahal saya tahu tuh, saya sudah pernah subscribe. Pengalaman saya, saya pernah subscribe channel ini nih. maksud saya harus subscribe lagi gitu kan. Di situ akhirnya saya kunjungi ke berandanya, beranda saya kunjungi beranda ya. YouTube-nya. Bener begitu se. Saya kunjungi beranda youtube ya ternyata saya udah subscribe. Itu Kadang ada yang tidak nyambung lagi gitu. Pokoknya kemarin saya kemarin saya heran. Yang enggak heran juga sih memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi saya ketemu teman saya yang punya channel gitu ya. Dia baru dia baru bikin channel itu baru gitu videonya baru beberapa gitu. ikut-ikutan saya gitu. Dia bilang, "Bang, saya semua video-video video Abang nih. Semua video Abang saya saya tonton, saya subscribe. Saya tonton sampai full, saya subscribe." Saya, terus ada videonya kan, abang kan punya video banyak. Saya tonton, saya uh, sampai habis, saya subscribe tripleg. Terus ada video abang yang lain lagi, saya tonton, saya like, saya subscribe. Buset, dia pikir, dia pikir, subscribe lah. Saya bilang pantas aja nih. Jadi teman-teman gimana ya jadi kalau untuk orang yang tahu pasti ketawa ya, kenapa? Kan? <laughs> saya, saya bilang sama dia kalau lu subscribe lagi lu tonton lu subscribe lagi ini bukan subscribe itu cuma-cuma sekali nah kalau orang udah pernah subscribe jangan subscribe lagi gitu Kenapa? Ya kalau ujung-ujungnya nanti unsubscribe, unsubscribe lagi. Unsubscribe, unsubscribe lagi. Kalau like bisa. Like pun terhadap satu konten pun hanya bisa sekali. Untuk satu konten ya. Kalau kalau subscribe untuk seluruh konten. Seluruh, seluruh ininya saya ceritakan begitu kepada dia. Oh gitu ya bang ya. Ya saya pantas sih kok. Itulah jadi teman-teman. naik dari sini nih bisa terdeteksi kenapa channel kita itu kosa kayaknya turun naik, turun naik ya kemungkinan itu teman-teman. Saya yakin kemungkinan itu banyak orang yang masih belum ngerti mungkin karena uh, miskomunikasi ya, atau atau ya pokoknya belum paham ya bagaimana tentang subscribe tadi gitu, subscribe. Karena karena apa? Berita subscribe subscribe aja anak kecil aja sampai hafal loh. Jangan lupa ya like, subscribe, and share katanya. Kadang-kadang anak kecil di rumah aja, sampai sampai hafal itu nonton itu. yang lupa sampai bergaya di TikTok gitu pada begitu juga. Like, subscribe. Dia nggak tahu yang mana yang mana follow, yang mana subscribe, nggak tahu. Ya pokoknya mempengaruhi lah seperti itu. Nah. Jadi eh, kita utamakan dulu kembali lagi ke topik kita utamakan kita hargai, kita hormati. Yang komen dari channel kita, kita tonton dulu itu gitu. Nah. Jadi sebelum kita membahas melihat yang komen nih eh, ada baiknya kita tonton dulu channel besar. Channel besar tonton sampai selesai Sam, tonton iklannya semua sampai selesai Setelah selesai baru tuh kita lihat Video kita Kan nanti disitu di situ kan ada Di beranda kita kan ada tuh yang komen Ada ada ada notifikasi Di atasnya tuh ya, Kita lihat disitu komennya apa aja sih ini. Si A Misalnya ada channel A Ya udah kita langsung kunjungi Jangan langsung di subscribe Jangan <laughs> Ya itu yang ditakutkan Kita udah pernah subscribe itu Nah Kita tonton sampai habis Ya kan Setelah kita tonton sampai habis Ya kan Bar, sep, uh, Sambil kita tonton Kita buka komentarnya Kolom komentarnya di kolom komentar itu ya kan kalau kalau kita udah nonton setengah kiri -kiri -kiri tuh kira-kira udah paham ini ini ini channel ini eh, konten ini tentang apa ya. Kita komen yang wajar gitu. Nah, di komen nih sambil kita ketik komen. Nah, nanti menjelang-menjelang akhir ya, menjelang-menjelang akhir dari konten tersebut berjalan. Konten itu lagi lagi dalam proses berjalan kita tonton. Menjelang akhir barulah kita like. Jangan baru nonton langsung di like Jangan Nanti eh, akun kita dianggap spam itu. Dianggap spam Jadi kita tonton dulu Kira-kira di pertengahan Kita komen dan menjelang akhir Kita like Simple kan Baru setelah itu kita kembali lagi tuh, Ke dashboard kita Nah di dashboard itu Baru kita tandain kita tandain ya bisa ditandain dengan love gitu kan atau di kita tandain dengan like berarti kita kita tandain dengan like kalau kita tandakan dengan like berarti kita sudah mengunjungi mengunjungi tuh channel tersebut gitu supaya kita nggak lupa gitu Oh saya udah pernah nih dengan unsok yang banyak ya hal ini ya, hal ini sih bisa kita lakukan kalau Subscriber kita masih sedikit ya. Kalau udah banyak, udah pada males tuh biasanya orang-orang yang udah ribuan subscribernya yang yang tiga ribuan gitu. Udah di atas lima ribuan pasti udah udah nggak sempet kita maklumnya. Sebenarnya waktunya mereka libur kali untuk mencari subscriber gitu. Jadi e, waktu mereka libur <guluh> tinggal mereka kan pada fokus pada kontennya tersebut gitu jadi ingat ya pertama itu trik sematnya adalah buka eh, buka notifikasi kunjungi kunjungi profilnya kita lihat profilnya kita kunjungi kalau belum subscribe kita subscribe ya kan sekali aja jangan udah kalau udah itu jangan sesekali kalau udah oh kita udah pernah saksikan ngapain nggak usah, usah di subscribe lagi nah kemudian pilih pilih konten yang uh, kan kontennya banyak pilih, pilih konten mereka yang paling sedikit gitu paling tidak yang paling sedikit untuk membantu gitu tonton sampai habis sama iklan iklan itu sampai habis no skip Baru uh, uh, gini ya menjelang A, pada saat menjelang akhir video itu kita komen di situ kemudian kita like Balik lagi ke beranda kita kita lihat notifikasi berikutnya oh si B katanya di apa uh, yang, yang tadi yang telah kita kita kunjungi tadi kita centang lagi tuh kita tandai dengan like di situ atau kita kasih tanda love baru kita Mengunjungi berikutnya pemesan berikutnya, apa, apa ya, para komentor, komentator berikutnya dan begitu seterusnya. Setelah itu semua, baru kita surfing. Kita cari-cari lagi nih kira-kira siapa yang jadi yang akan kita subscribe gratis. Minimal hari ini saya target saya 10 misalnya. 10 subscriber aja. Yaitu saya masih ada waktu nih untuk nonton 10 uh, channel yang beda dan akan saya subscribe. Berburunya. Selamat mencoba teman-teman Jangan bosan uh, Nonton channel saya Ingat ya Setiap yang Nonton channel saya Yang, yang Nonton tanpa Skip Saya doain Semoga banyak uangnya Dimudahkan uh, Urusannya dilancarkan urusannya ya, dan kemudian dit, eh, ditambah umurnya dan diampuni dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin.